Siap, Siap, ini mau makan siang ya? Ini lagi membakar sosis Hai, sosis hai, di tengah hutan seperti ini ya guys apa adanya ya di dunia ini hanya ada kamu jadi walaupun kita berada di tengah hutan sudah mengurangi kenikmatan kita ya untuk menyiapkan makan, makan siang ya guys lihat ini kita sudah menyiapkan ini lauk, tauk, uh, lauknya sama ayam ya guys tapi sudah kita bumbui bumbunya sederhana aja cuman pakai bawang putih berambang bawang, dikasih jeruk nipis kecap sama dikasih lada putih garam sedikit dan juga uh, jeruk nipis ya guys Biar bisa menghilangkan amisnya, tapi tidak mengurangi kenikmatin hmm, aromanya. Sudah menyengat banget. Sekarang kita harus membakarnya guys di kaki-kaki Bapak. oke guys masih ada bumbunya yang tersisa kita mengoleskan sekali lagi ya biar uh panas guys biar bisa merata iya ratakan dong biar sebentar enak uh. berinon. Pekerjaan kita sudah selesai. Sekarang kita harus kembali. Hah? Guys, kita mau makan siang dulu ya. Selamat makan. Jadi makanannya seperti ini ya, prasmanan. Maaf ya, guys, IG-nya mungkin kurang karena di tengah hutan. Selamat makan. Enak. Sama selamat. Ayo. Nah, ini, nah, Bate, ini, hmm. ini namanya sambel tolel ya, sambel tolel. Tapi hmm. ketika mau ke jalan saya starternya nah aku guys sambil toilet